Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mubarak Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara mudah mengatasi laptop yang lemot di Windows 10. Sebelumnya saya akan bercerita tentang Windows 10 bahwa di Windows 10 saat ini yang mana merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan karena menyertakan beberapa fitur baru yang lebih nyaman digunakan meski hadir dengan sistem yang cukup update terkadang Windows 10 juga mengalami lemot ada beberapa faktor penyebabnya diantaranya bisa karena umur laptop itu sendiri yang sudah tua bisa juga karena terlalu banyak aplikasi dan tidak kuatnya PC untuk menampung seluruh aplikasi tersebut, bisa juga karena tidak adanya ruang kosong sehingga untuk bekerjanya mesin di PC agak lambat. Dalam hal ini, sebenarnya tidaklah 100% terkait dengan sistem operasinya. Mungkin bisa saja yang saya sebut tadi karena laptop itu sudah terlalu tua. Atau juga mungkin ya karena memiliki virus. Di sini saya akan melihat solusinya. Ada beberapa cara mengatasi laptop Windows 10 yang lemot yang bisa Anda coba berikut caranya. Pertama hapus program yang tidak penting di laptop Windows 10 mengapa demikian? karena terlalu banyak program atau aplikasi yang terinstall ini dapat menyebabkan lemot atau lambatnya sistem itu bekerja untuk melakukan ini, Anda dapat mulai dengan menghapus program yang tidak guna agar tidak terjadi kelomotan. Semisal saya contohkan kita buka di Windows Explorer. Saya contoh di saya buka di salah satu file di local disk A. E. Nah, ini mungkin terlalu banyak. Saya hapus secara rutin yang tidak terlalu perlu. Saya contohkan seperti ini: ini klik kanan, tekan delete, atau langsung tekan delete di keyboard juga bisa langsung otomatis terhapus atau file besar. Silakan dihapus. namun saya tidak mau, karena ini contoh saya tidak menghapusnya, cukup saya tadi saya hapuskan ini tekan, klik kanan, tekan delete ya kemudian cara yang kedua adalah hapus file pada folder temps secara rutin caranya adalah file dalam folder sementara adalah hasil dari penghapusan program atau perubahan desain besar pada program tertentu ini mungkin karena penggunaan laptop anda ini sering lupa bahwa laptop Amerika bahwa yang digunakan berisi file ini file sementara ini biasanya tersimpan secara otomatis dan jika tidak rutin dihapus bisa menumpuk dan menyebabkan ram laptop anda mengecil dalam hal ini ram nya bisa saja penuh ini membuat lemot ini ada beberapa langkah tentang penghapusan temp ini di antaranya pertama itu kita buka Windows tambah R tekan secara bersamaan akan muncul seperti ini. Ketik temp. Ini sudah ada, ketik temp-nya. Ini ketik temp. Saya tidak perlu mengetik lagi sudah ada. Tekan OK atau Enter nah ini akan tampak, ini sampah semua ini ini sampah semua untuk menghapus secara semuanya adalah klik salah satu tempatkan kursor ke salah satu agar terblok terus semuanya adalah tekan di keyboard anda Ctrl plus A maka akan terblok semua kemudian hapus hapus, klik kanan atau langsung tekan delete di keyboard bisa juga, tapi ini biar nampak tekan delete, nah ini prosesnya, skip, supaya cepat ini saya kasih centang di do this for all karena itu, langsung skip selesai ini sisanya kita abaikan saja closekan. kan kemudian bisa juga menghapus time dengan menambah di awalnya persen dan di akhirnya ditambah persen caranya klik windows plus R Kas, ini ada tem sudah tertulis di depannya ini tambah persen tekan shift, tekan persen di angka 5 kemudian letakkan juga di akhirnya persen juga, kemudian oke okay atau enter nah ini, ini sama dengan temp tadi cuma bedanya ini lebih di atas tem tadi inilah kumpulan-kumpulan lama, blok salah satu kemudian tekan ctrl-a maka akan terblok semua kemudian hapus klik kanan tekan delete atau tekan langsung delete juga di keyboard bisa nah akan terhapus semua Tauskan. Kemudian, cara ketiga, membersihkan file pada folder Preface. Perlu diketahui, selain folder Times tadi, uh, Anda juga Biasanya perlu menghapus file di folder VPS Untuk mengatasi laptop lemot Caranya sama Seperti di times tadi, tekan Windows plus R secara bersamaan Ketik Prevatch tekan ok atau enter nah ini sama, sampah semua ini kata angkursor salah satu tekan ctrl A biar terblok semuanya sama prosesnya juga, kemudian hapus delete ya Selesai Cara yang terakhir Yang bisa saya sampaikan adalah Buka di Recycle bin Ini Klik saja double Nah ini dia Ini sampah semua Kumpulan Sampah semua ini ini kalau dibiarkan itu yang membuat lemot laptop anda oke, okay, klik salah satu kemudian ctrl tambah A, akan terblok semua sama seperti yang sebelumnya, hapus klik kanan tekan delete ada 384 item ini, 384 sampah yang sudah berapa hari sudah lama yang punya saya, dia dihapus. Klik yes, proses penghapusan ya sudah habis. Demikian tutorial pada kesempatan ini cara mengatasi laptop lemot di Windows 10 demikian yang bisa saya berikan tip ampuh agar laptop anda tidak lemot semoga channel ini ada manfaatnya sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang menarik dan memberi pengetahuan